kita dengan doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Kesempatan yang indah kalau kami masih diberi kesempatan untuk beribadah walaupun secara online Tuhan. Tetapi ini semua tidak mengurangi sukacita kami untuk beribadah kepadamu, untuk memuji dan memuliakan namamu karena Engkaulah Allah yang layak dipuji, Engkaulah Allah yang layak di yang disembah. Kanang engkau telah menjaga, melindungi, dan memberkati setiap kami Untuk itu Bapak, terimalah ibadah kami Sebelum kami memulai, kami serahkan ke dalam tanganmu Biarlah kuasamu yang berkuasa di tengah ibadah kami Hal-hal yang sedang mengganggu jalannya ibadah ini Kami tolak, kami usir di dalam nama Yesus Kami serahkan dari awal pertengahan hingga akhirnya Ke dalam tanganmu Bapak, di dalam nama Yesus Haleluya, amin Puji Tuhan, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Dimanapun kita semua berada Mari sama-sama datang kepada Tuhan Untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita hari-hari ini Marilah bersyukur kepada Tuhan Karena Tuhan Allah kita adalah Allah perisai hidup kita yang menjaga dan melindungi sepanjang kehidupan kita, biarlah apapun keadaan kita hari-hari ini, kita tetap berdiri di tengah badai oleh karena kekuatan yang Tuhan berikan. Engkaulah perisaiku, makasih haleluya, Engkau risaiku saat badai hidup menakut firman-Mu di dalamku menuntun dan menjaga jiwaku engkau perisaiku, engkau lah Apa resign, I'll give is a Tuhan mari masuk lebih dalam lagi ke hadirat, hadirat Tuhan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan firman Tuhan yang memberi kita kemenangan firman Tuhan yang membuat kita menjadi kuat oleh karena kuasanya bagi setiap yang percaya firman Tuhan adalah kebenaran mari Sebentar kita akan mendengar Lebih lagi dengan sungguh Apa yang akan disampaikan hambanya Menjadi kekuatan Untuk setiap hidup kita Haleluya Terima kasih Tuhan Haleluya Terima kasih Tuhan Ku yakin saat berfirman, ku saat kau bertindak, hidupku hanya di Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi itu. Hari ini saat kami berfirman, Hallelujah, Hallelujah. segala pujian segala hormat hanya bagimu Bapak segala pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan menyenangkan hatimu Tuhan inilah pengakuan kehidupan kami Tuhan bagi engkau tidak ada yang mustahil bagi engkau Tuhan Yesus tidak ada yang tak mungkin kami percaya Tuhan firmanmu yang menguatkan kehidupan kami Firman-Mu yang memberikan kemenangan buat kehidupan kami Sehingga kami terus percaya hanya kepada Engkau saja Tuhan Terima kasih Tuhan, segala hormat hanya bagimu Bapak Kalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Mari Tuhan kiranya Engkau siapkan hati kami Tuhan mendengarkan firman-Mu Biar firman-Mu yang membawa kami ke dalam lebih dekat dengan Engkau Bapa Biar firman-Mu lewat firman-Mu pada saat ini Tuhan Kami akan menerima mujizat-Mu Tuhan, kelewat firmanmu kami akan dimenangkan oleh Tuhan Terima kasih Tuhan Secara khusus kami serahkan hambamu ke dalam tangan Tuhan Biar tetap dalam urapan Tuhan Apapun yang engkau sampaikan kepada kami Tuhan Kami siapkan hati kami Lewat roh kudusmu Tuhan Engkau tolong engkau berkati kami Sehingga hati kami tertujuannya kepada engkau saja Tuhan Terima kasih Tuhan Kami siapkan hati kami kami akan siap mendengarkan firman hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Allah kita telah Allah yang baik. Kita baru merayakan kenaikan Kristus dan Pagi ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan Mari kita sudah memuji Tuhan Tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan Pada saat ini Mari kita buka firman Tuhan Dalam Injil Yohanes Yohanes pasal 6 ayat yang ketujuh. Yohanes pasal 6 ayat yang ketujuh. Kita bangkit berdiri Baik yang di rumah Tuhan maupun yang ada di rumah masing-masing Mari kita berdiri Buka Alkitab kita Dan kita baca bersama-sama Satu ayat ini Yohanes pasal 6 ayat yang ketujuh Dua, tiga Namun benar Yang kukatakan ini kepadamu Adalah lebih berguna Bagi kamu Jika aku pergi Sebab jika aku tidak pergi Penghibur itu tidak akan datang kepadamu Tetapi jikalau aku pergi Aku akan mengutus dia Kepadamu Mari sekali lagi kita baca bersama-sama Yohanes 16 ayat 7 Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu Puji Tuhan saudara Pada saat ini kita lihat Silakan duduk kita lihat apa yang disampaikan Oleh firman Tuhan Tuhan Yesus Itu harus naik ke surga Yesus sendiri yang berkata Bahwa lebih baik Ada lebih berguna Bagi saya dan saudara Jika dia Pergi, pergi kemana Kemarin kita baru uh, Mendengarkan firman Tuhan Bahwa Yesus naik ke surga Untuk Menyediakan tempat bagi saya dan saudara Untuk membangun rumah untuk saya dan saudara Dan dia juga membawa saya dan saudara ke sana Oleh tempat itu Karena dia akan membawa kita ke sana Maka mau tidak mau kita harus mempersiapkan diri Dalam penantian itu Selama penantian itu maka kita Tuhan Yesus berkata baiklah dia pergi Kenapa saudara? Kalau secara fisik Tuhan Yesus masih ada di dalam dunia ini Maka yang tahu tentang Yesus itu hanya orang-orang yang ada di sekitar Yesus Iya atau iya saudara, amin Secara fisik Ketika Yesus ada di Yerusalem Yerusalem bagaimana Hanya orang yang ada di sekitar situ yang tahu Yesus itu Makanya Yesus berkata Ada lebih baik Aku harus pergi tapi mau tidak mau memang harus begitu. Yesus terbalik. Memang pada saat dia dalam dunia ini dia 100% secara manusia dia 100% Tapi dia juga halal Setelah selesai melakukan tugas Papa dia kembali untuk menyediakan tempat bagi murid-muridnya, bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Dan saya percaya kita adalah orang-orang percaya itu. Amin. Amin. Dan Dia akan menjemput kita, bawa ke rumah itu. 12 ribu Yang disampaikan Kemarin Artinya Besar, tinggi, panjang Lebarnya sama Yang Tuhan siapkan bagi Orang-orang yang Ketika dia kembali Yang tadi berjaga-jaga Bersedia dan berjaga-jaga Hidup dalam kekudusan Ketika dia kembali Maka mereka itu akan masuk di rumah itu yaitu surga yang kekal buat selama-lamanya. tapi untuk kita sampai ke sana, saudara, ada waktu yang tidak tahu kapan dia kembali untuk menjemput kita. maka dia mengirimkan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus akan menolong kita. gereja Tuhan kita harus memiliki kuasa ini. maka Yesus katakan, tunggu di Yerusalem sampai kamu menerima janji Allah itu. Ketika engkau percaya kepada Tuhan, maka engkau berhak untuk menerima janji Allah itu. Dan ketika engkau percaya kepada Yesus, maka engkau dimetraikan oleh darah dan doa Allah. Engkau dimetraikan dengan kuasa yang sama itu. Engkau minta untuk dipertemukan terus, karena tanpa Roh Kudus kita tidak mampu menjalani hidup ini dan kita tidak bisa menjadi menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Kenapa? Karena tidak ada tuntunan tapi ketika kita dipenuhkan dengan roh yang sama Yang Tuhan janjikan itu Dia akan membawa kita Semakin hari Semakin seperti ilmu padi Semakin kita kuat Semakin kita diperkaya dengan kebenaran-kebenaran Allah Kita semakin merendahkan di hadapan Tuhan Padi semakin besar Dan ketika dia mulai berisi dia enggak akan lonjok, enggak akan uh, uh, menunjukkan uh, arahnya ke atas terus. Tapi begitu dia mulai berisi, itu ilmu padi saudara, dia mulai uh, sampai dia padi. Begitulah kekristenan yang Tuhan mau. Ketika engkau semakin dipulihkan dari tadi dari kehidupanmu yang lama, tapi ketika engkau mengenal Tuhan dan engkau dipenuhkan dengan Roh Kudus, karena ini janji Allah, maka engkau harus menjadi seperti yang Tuhan mau. Tapi banyak kali hari-hari ini Saudara, kenapa banyak orang kecewa? Banyak orang, banyak orang uh, kecewa dengan dengan apa yang dia pahami. Karena dia lupa bahwa ketika Allah melengkapi dia Bukan dia menjadi menjadi semakin mengenal Allah secara pribadi, tapi dia mulai melupakan siapa pemberi anugerah itu, sehingga dia mulai sombong, dia mulai angkuh, dia mulai membanggakan dengan kekuatannya dia sendiri. Ketika ada hal-hal yang datang bener pada ya, dia, dia mulai menyalahkan. Kemala nah, nggak banyak berdoa, ketua pria nggak berdoa untuk saya. Kedua wanita enggak berdoa untuk saya. Kalau begitu, saudara, yang pertama-pertama yang harus komplain itu adalah Ayub. Orang benar. Iya kan? Yang pertama-pertama yang harus komplain itu ya Yusuf. Yang sudah mendapatkan janji, tapi ternyata dijual, dipenjarakan. difitnah. Tapi kita lihat semakin tunduk. Orang yang semakin seperti orang Galilea tidak pernah berhenti mencari Tuhan. Ada kekudusan, kerendahan hati, mujizat terjadi di Galilea. Sekian banyak dalam Alkitab, karena kerendahan hati. Kalau kita mau melihat kuasa Tuhan terjadi, maka kuasa yang Tuhan berikan itu kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun atas saya dan saudara, kita akan menjadi saksi. Di dalam lingkungan kita, sekitar kita, bahkan sampai ke ujung bumi, itu tugas kita. Tapi, banyak kali kita lupa ketika Allah mengubah kita, hidup kita, kekristenan kita menjadi lain, kekristenan yang benar, yaitu kekristenan yang mewarnai kehidupan kita dengan kasih. Amin, amin, haleluya, hari-hari ini akan diuji orang Kristen orang Kristen akan diuji hari-hari ini dengan keadaan seperti hari-hari ini dengan terjadinya pandemi covid-19 ini adakah kita terus memancarkan kasih Kristus itu dimana kita dijari, dimana kita dipanggil oleh Allah untuk menjadi saksi Tuhan untuk jadi berkat di sekitar kita di keluarga kita di lingkungan kita, di komunitas kita, dimanapun kita berada. Dan orang akan melihat dari apa yang kita lakukan. Amin, saudara. Tunggu dulu, Bapak Gembala. Saya pun susah. Tapi dari yang susah itulah Tuhan ingin lihat ada kasih saya dan saudara kepada keluargamu, kepada lingkungan. Ketika engkau lakukan itu seperti janda sarfat yang harus berkorban. Setelah berikan kepada hamba Tuhan, dia mati menurut ukuran manusia kata janda sarfat. Tapi dia mau tunduk kepada firman Tuhan. Dia tunduk kepada roh kudus. Dan Tuhan memberikan sebuah contoh-contoh janda yang miskin, dia pria yang terbaik. Artinya kehidupan kita itu saudara, masa depan kita itu bukan tergantung pada pemah pemah pemahaman kita pemikiran kita tapi ingat bahwa Yesus katakan dalam pembacaan kita tadi lebih baik aku pergi supaya ada penolong yang lain dan penolong ini sebuah pribadi yang memahami yang mengerti yang mampu memberikan kita kekuatan di saat kita lemah Susah dia akan hiburkan, dia akan menolong saudara Ketika kita tidak berdaya dalam menghadapi situasi Dia memberikan kita hikmat dan kebijakan Itulah roh kudus, amin Amin Maka kita lihat dalam ayat selanjutnya, ayat 8 saudara Dalam pembacaan tadi Dan kalau ia datang Ia akan mengisapan dunia akan dosa Kebenaran dan penghakiman Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku Akan kebenarkan aku pergi kepada Bapak dan kamu tidak melihat aku lagi Akan penghakiman karena penguasa dunia ini Telah dihukum Jadi kita lihat saudara roh kudusi itu datang untuk mengisapkan Tuh Saya dan saudara Dunia Di dunia itu, di bumi ini ada saya dan saudara Mengisapkan dunia ini Dari apa? Dari dosa. Dia datang ke dalam dunia ini Menebus kita setiap orang yang Bertobat percaya kepada dia Dan bertobat Mereka diselamatkan Itu kerja Tuhan Yesus Setelah dia selesai mengerjakan Dia harus bayar harga Dia mati di kayu salib. Dia bangkit Hari ketiga Dan kemarin kita rayakan Dia naik ke surga Untuk apa dia ke surga Untuk menyediakan tempat untuk buat tempat kita dan dan di sana tempat itulah kita akan tempati disiapkan bagi saya Saudara yang tadi kehidupannya yang dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin di dalam kebenaran, di dalam kekudusan, hidup di dalam perkenanan Allah, mereka ini akan memiliki kehidupan itu. Bagaimana kita bisa eksis di tengah-tengah penantian kedatangan jemputan Tuhan itu nanti, kedatangan Tuhan kali kedua? Yaitu kita harus membutuhkan Roh Kudus akan menolong kita. Gitu. Dikatakan di sini saudara bahwa roh kudus itu datang ia mengisapan dunia dari dosa pertama dari dosa. Dosa kenapa? Dosa karena tidak percaya kepada Yesus. Murid-murid aja udah dengar tiga tahun setengah, tapi begitu Yesus harus mati dan dia bangkit dan dia menampakkan diri 40 hari lamanya, mereka dalam kebimbangan. Dalam kenaikan Yesus, saya katakan ketika mereka dari Yesus menuju Emmaus, jalannya menurun. Gambaran saudara, ketika imanmu menurun. Karena engkau ada dalam kepanikan, ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan. Lupa bahwa dia punya kuasa yang sudah diberikan. Kamu akan menerima kuasa apabila roh kudus turun. Amin Jadi kita berpuasa untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Dia yang akan membela kita Tapi ketika engkau dalam keadaan Rohani yang stagnan Berhenti, bahkan cenderung Turun saudara maka mulai ada ke Kemarahan, kebencian Ketidakpuasan Akhirnya tidak ada ucapan syukur Bukankah Paulus ajarkan Mengucap syukur dalam segala Hal Di dalam Tuhan Mau senang, mau ucap syukur Mau sakit, mau ucap syukur Ini bagi orang dujian gak bisa terima bro Mengucap syukur Ketika ada ujian Mengucap syukur Makanya ayub berkata Yang yang paling kita tahu Dia tidak dia menyalahkan Tuhan Hanya berkata Terpujilah Tuhan Kita lihat saudara Kembali kepada firman Tuhan Jadi roh kudusi itu akan mengisap kita dari dosa Supaya kita percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah Amen dia yang menembus kita dan dia yang akan menyediakan tempat bagi saya dan saudara itu yang pertama yang kita lihat saudara karena apa? Alkitab berkatakan karena begitu besar kasih Allah dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya itu siapa yang percaya kepada dia? tidak binasa orang Spanyol bilang tidak binasa binasa orang menandu bilang tidak binasa orang Cina bilang tidak binasa amin karena apa? dia pergi menyediakan tempat Yohanes 14 ayat sampai 3 Nah setelah itu dia akan kembali Siapkan menjemput kita Untuk masuk ke sana Dalam kisah 4 ayat e 11 Di sana dikatakan Saudara, percaya Keselamatan hanya ada di dalam dia Saudara bisa baca di rumahnya Jadi tidak ada keselamatan Selain di dalam dia, di dalam Yesus Kristus Jadi kita harus percaya ini Roh kudus ini akan mengisapkan kita Dalam hal ini tapi ketika Engkau tidak memberikan peran Roh Kudus bekerja, maka justru Engkau akan menjadi berdosa. Ah, Tuhan Yesus nggak dengar doa saya. Saya sudah berdoa, kok jalan saya masih tertutup. Tapi kita lihat belajar dalam Alkitab, saudara. Kalau memang Tuhan mau bukakan, itu gampang, amen. Tapi kalau Tuhan belum izinkan, karena Tuhan tahu ada rambu-rambu di sana membahayakan saya dan saudara. Jika itu dibuka. Tuhan nggak mau kita masuk ke neraka, maka saya bilang tadi saudara ada kecenderungan ke orang ketika dia dipulihkan Allah, dia ditolong oleh Allah, bahkan dia diangkat dari kepapaan menjadi sebuah kesuksesan, berhasil dan terhormat. Tapi di titik inilah kejatuhan manusia, ketika dia tidak dasarnya yang kuat di dalam Tuhan cenderung dia akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Oh, kalau bukan saya, tapi begitu sedikit datang pandemi Corona saudara, nah ada satu manusia yang berkata saya jago mau presiden, mau orang kaya, mau orang di bawah kolong jembatan juga sama takut karena sesuatu yang tidak kelihatan, tapi kalau dia datang, kalau kita lihat kesaksian-kesaksian di di video-video, napasnya sulit nafasnya sulit bahkan ada yang bilang ketika dia rawat secara secara pribadi saudara, biayanya hanya berapa minggu bisa 500 juta ketika sudah pakai apa namanya alat itu yang khusus sudah karena nafas nggak bisa tuh banyak yang gagal artinya di disinilah Allah menunjukkan bahwa kekuasaan Tuhan ada di atas segala galanya amin Apapun kita banggakan, teknologi kesehatan dibanggakan oleh Barat tidak lewat. Saudara, bahkan presidennya, perdana menterinya pun kena. Artinya, di sini kita harus diingatkan oleh Tuhan bahwa tanpa Tuhan kita tidak berdaya. Kita miliki dunia ini, kalau itu datang, saudara ternyata kita hanya selangkah dengan kematian, dan kalaupun itu terjadi, kita hanya bawa. Satu kali dua meter Lebih dari waktu ada Engkau punya mercy, Engkau punya Rolls Royce Apa yang bagus dari mobil sekarang ya Tapi yang bawa engkau jalan-jalan L300 muek muek, muek, muek, muek, muek, muek, muek Sampai dikubur Iya Ini fakta Tapi kita diingat oleh yang kedua sudah Saya ingat waktu yang kedua kita lihat Mengistapkan kita dari kebenaran Bahwa dia pergi kepada Bapak jadi harus kita ingat bahwa dia adalah anak Allah dan dia sudah menebus kita dan dia kembali bukan raib. Dia kembali kepada Bapa dan ini kebenaran. Dan ketika ini kita tahu Saudara, aku pergi kepada Dia yang memutus aku dalam Yohanes 6 ayat 65. Jadi kita lihat di sini Saudara, uh, di dalam ayat pasal 4 pasal 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi dia pergi kepada Bapak itu karena itulah cara itulah uh, program Allah itulah ala, itulah apa yang Allah sudah rencanakan bagi Yesus. Dia harus kembali kepada Bapak dan ini harus ada ini sebuah kebenaran yang harus kita pegang. Kita harus percaya dia sudah kembali kepada Bapak. Tapi dia sedang berdoa untuk saya dan saudara. Karena dia mengirim penolong yang lain yaitu para Kletos. Itu roh kudus, supaya kita kuat di dalam Tuhan Yohanes 16-5 tetapi sekarang aku pergi kepada dia yang telah mengutus aku dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepada aku tapi ketika Tuhan buka baru mereka ingat, oh iya benar Tuhan sudah berfirman seperti itu baru murid-murid tahu dan mereka ikut dengan Yesus menyaksikan di bukit itu di Betania dia terangkat di awan-awan dengan mata telanjang mereka menyaksikan jadi kita lihat saudara oleh sebab itu maka Yohanes 17 ayat 17 berkata begini kuduskanlah mereka dalam kebenaran firmanmu adalah kebenaran jadi ketika kita hidup di dalam kebenaran maka saya percaya saudara tidak ada satu tidak ada satu titik sekalipun yang kita akan saksikan tentang kebenaran firman Tuhan itu amin saudara tapi banyak orang, ketika ingat saudara, saya katakan di dalam kenaikan Kristus, ketika air sama, pertama yang akan kelihatan jelas katakan pengajaran kelihatan pengajaran itu baik sekali tapi terus dis, dikemas dengan keboh, keboh, kemunafikan kejujuran tidak ada 100%, 100 di sana saudara, dan kalau kita tidak punya roh kudus kita mudah terbawa Saudara, kita mudah dipengaruhi. Padahal menjadi kekristenan itu tadi kita harus menderita, kita harus menjadi alatnya Tuhan untuk menyatakan kasih itu kepada banyak orang sehingga orang lain boleh mengenal siapa Yesus lewat kehidupan kita sampai ke ujung bumi baru Tuhan datang pada alat kedua. Amin Saudara. banyak jadi janjinya sekarang jadi jadi palsu Saudara diberkati, diberkati, memang kita diberkati, tapi berkat itu tidak akan sama sama kepada setiap pribadi berbeda-beda, Tuhan memberkati kita, yang ketiga dari pembacaan tadi saudara kita lihat mengisafkan kita tadi pertama dari dosa, supaya kita percaya bahwa dia anak Allah, yang kedua bahwa mengisafkan kita bahwa kebenaran, Yesus itu naik ke surga balik kepada Bapa. dan yang ketiga, bahwa adakan ada penghakiman karena dikatakan di sana karena uh, di ayat yang ke penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum ayat yang sebelas jadi dunia ini telah dihukum Yohanes uh, 12 ayat 31 penguasa ini telah dikalahkan dan tidak berkuasa sedikit pun atas dirinya sekarang karena Yesus sudah patahkan kekuatan kuasa Iblis itu di mana di mana di kayu salih, dia mati, dia menebus itu, dan dia memang belum dimasukkan dalam penjara, dalam uh, neraka Saudara, nanti Tuhan datang pada kedua, tapi dia tidak punya kekuatan untuk orang percaya. Kalau Tuhan tidak izinkan, tidak bisa menjama saya dan saudara, karena hidup kita ada di dalam tangan kekuasaan Tuhan. amin itu yang harus kita percaya, kita pegang, saudara. Dan oleh sebab itu kita lihat penghakiman yang ada di dunia ini telah telah uh, dunia ini telah dihukum oleh Tuhan. Jadi kita nggak perlu takut. Sebagai anak Tuhan kita harus percaya kepada janji Tuhan. Uh, dalam satu Yohanes 4:14 berkata, Bapak utus anaknya jadi juruselamat. Jadi kita tahu dialah juruselamat dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu. Dalam masa depanmu, bahkan sekalipun kau sedang sakit tadi, dia justru selamat itu. Kalau Tuhan punya rencana yang baik untuk saya, untuk kita kerjakan, maka pasti ada sesuatu mujizat terjadi, amin. Asal kita tetap ada di dalam kerendahan hati Tuhan. Kita dalam kebenaran Tuhan. Dan nah selanjutnya sudah kita lihat. Alkitab berkata semua kita akan menghadap taktak kemuliaan Tuhan tadi, takta pengadilan Kristus. Dan ketika kita menghadapi takta pengadilan Kristus itu, kalau Tuhan datang sekarang pasti semua kita mikir. Kalau saya tanya kalau Tuhan datang sekarang, kira-kira kamu bisa jamin kan? Harusnya kita harus jamin. Karena Alkitab katakan di dalam satu ayat 14:17 kita tidak perlu ada kegantaran lagi dengan pengadilan Tuhan itu. Karena kita adalah orang-orang yang percaya. Ketika kepercayaan kita terus menyatu dengan Tuhan, maka dia mau datang sebentar atau kita selesai ibadah ini atau lusa dan seterusnya, kita akan ada yang tahu, kita tetap yakin bahwa kita tidak takut pada saat takhta pengadilan itu datang. Amin? Karena kita dalam milik Tuhan. Kita lihat selanjutnya, saudara. Di dalam roh uh, uh, Rokulus itu akan menyadarkan orang tadi yang berdosa ketika dia meresponi meresponi uh, firman itu, maka dia akan datang kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Dia meresponi roh kudus membawa dia. Yohanes Yo, 16 ayat 13 berkata begini, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata tentang dari dirinya sendiri, tetapi segala segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya dan dia akan memberikan memberitahu memberitakan kepadamu halal yang akan datang, ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterima uh, daripadaku kita lihat roh kudus dicurahkan bagi saya dan saudara supaya apa? dia akan memimpin kita di dalam seluruh kebenaran, ayat 13 tadi dia akan memimpin, kita sudah lihat tadi dia itu kebenaran Allah Ketika kita percaya dengan kebenaran itu, ketika Allah buka pikiran kita, maka kebenaran itu akan kita miliki. Karena ketika Allah buka dengan roh kudus yang kita miliki, kita akan mengerti firman. Kita akan berkenan kepada Tuhan. Maka benarlah, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Itu yang pertama sudah. Jadi ketika roh kudus dicurahkan kepada kita, dia akan memimpin kita ke seluruh kebenaran. Walaupun tidak masuk akal Kita akan percaya Firman Tuhan ini ya dan amin Amin saudara Karena ada seringkali Kok dalam keadaan seperti ini Kok Tuhan mau seperti ini Apa Tuhan main-main dengan saya Gitu. Tapi Tuhan itulah Tuhan Bukan manusia Seringkali kita tidak bisa menyelami dengan logika berpikir kita Tapi ketika engkau mengalir Dengan kuasanya hadir di dalam hadiratnya dan izinkan roh kudus bekerja, maka roh kudus ini yang akan membawa engkau orang lain berkata engkau bodoh tapi engkau jangan dengar bisikan kata, oh, kata dunia tapi pandang terus janji Tuhan bagi saya saudara, amin yang kedua saudara kita lihat ketika roh kudus dicurahkan dia akan pimpin kita dalam kebenaran, yang kedua dia akan memberitahu hal-hal yang akan datang, yang dinantikan oleh manusia orang percaya bahwa kapan dia datang, kapan dia kembali, tapi sementara kita menuntut penantian ini, kita mau jadi seperti anak darah, lima anak darah yang bijaksana, yang yang menyediakan pelita dan menyediakan minyak dibuli-buli, cadangan minyak dibuli-buli, dan kita di sini, kita lihat hal-hal yang akan terjadi, Allah akan sampaikan kepada kita. Kita akan percaya bahwa dia akan datang, karena kita tahu Roh Kudus yang mengatakan itu kepada kita. Amin. Kita akan tahu bahwa bahwa apa yang dikatakan firman Tuhan, nubuatan-nubuatan, ketika engkau memiliki firman, nah, memiliki roh kudus, roh kudus akan meneguhkan Benar. Nubuatan ini sudah digenapi, sudah digenapi. sebanyak sekali nubuatan sudah digenapi. Dan hanya tinggal sebentar lagi kita menunggu. Tuhan Yesus datang pada kalian dua. Ini akan digenapi. Kapan? Kita tidak tahu. Tapi roh Kudus akan memberikan kita kekuatan. Dia akan ketika kita kita akan mampu, karena dia tadi saya katakan saudara, dia memberitahu apa yang akan datang. Berarti kita harus mempunyai telinga sebagai telinga yang seorang murid, kata firman Tuhan. Yesaya 50 ayat 4. Kita akan mampu dengar dari Allah ketika roh kudus kita izinkan, kita akan dengar dari Allah. Dan akhirnya saudara, kita akan taat dan setia kepada apa yang dipimpin oleh roh kudus. Ini kebenaran-kebenaran Allah saudara. Bahkan kita lihat Uh, ya saya katakan ketika telinga dibuka Maka tidak ada pemberontakan Di sana saudara Dan yang terakhir Ketika roh kudus dicurahkan Maka dia akan memberikan kita kuasa Amen Dia akan memberikan kita kuasa Kamu akan menerima kuasa apabila roh kudus Ada uh, turun atas kamu Jadi ini yang harus kita miliki Saudara Roh kudus akan memberikan saudara Dan saya kuasa untuk menjadi saksinya Di Yerusalem artinya dalam keluarga kita di dia artinya diantara orang-orang seiman Samaria diantara orang-orang yang bukan seiman kita menjadi berkat untuk Tuhan Tuhan memberkati firman Tuhan pada saat ini mari saudara di bagian ayat yang selanjutnya dia berkata dia uh, memberitahu yang akan datang menyebut gereja itu mereka itu, Tuhan berkata, mereka yang tidak berkerut atau bercacat celah. Ebeso katakan, dan tujuan Roh Kudus adalah memuliakan Allah sendiri, memuliakan Kristus. Segala sesuatu yang Bapak punya, kata Yesus, sudah diberikan kepada Yesus. Jadi, kita nggak perlu takut. Kita percaya Tuhan itu yang siap menolong saudara. Apapun keadaan kita saat ini, jangan panik, jangan takut, berseratus kepada Tuhan. Roh Kudus, kau hadir di sini. Mari yang ada di rumah dimanapun Kau berada, kita nyanyikan bersama-sama pujian ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. amin roh kudus. Roh kudus, kau hadir di sini. Roh kudus, kasih. Bapakku, Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Amin. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kau lama. Tapi mau hati untuk Ramu Tuhan, Hallelujah. Kubuka hati pemu Yesus Oh coba kami Tuhan. Mau Penuhi kami dengan kuasa Allah. Hatiku buka hati untuk roh Tuhan, Haleluya. Angkat tanganmu, sembah dia, minta pengurapan yang baru itu, Amin. Jamalah kami, padu kami dengan kuasa alamat, Jamalah kami. Oh jamalah kami Penuhi aku Dengan kuasa Alamak tinggi Jamalah kami Penuhi rumah tanggaku Jamalah kami Penuhi rumah tanggaku Dengan kuasa Alamak tinggi Dengan kuasa Dengan Alamat Haleluya Haleluya Jemaat Jemaat yang ada yang dikasih oleh Tuhan Mari engkau berdiri di hadapan Allah pada Allah. Saat ini Dengan hati yang beriman Bahwa roh kudus dia sudah berikan Bagi saya dan saudara Untuk membawa engkau untuk membawa kita terus percaya kepada dia. Yakin dengan kuasa Tuhan. Yakin dengan pertolongan. Yakin dengan tuntunannya. Yakin dengan pendampingannya. Yaitu roh kudus itu sendiri. Mari angkat tanganmu. Dan saya akan berdoa buat saudara. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan. Setelah kami beribadah pada saat ini, kami berdoa, biarlah setiap kebenaran-kebenaran Allah yang kami dengar pada saat ini, roh kudus menteraikan itu bagi kami. Kami berdoa Tuhan beri kekuatan kepada setiap jemaat-jemaat Tuhan, kesetiaan, biar, biar mereka bertumbuh, e, beriman menjadi dewasa di dalam Kristus. Anak-anak Tuhan yang sedang mengalami pergumulan hidup, dalam keluarga mereka pekerjaan, masa depan mereka Tuhan, berikan mereka kekuatan, solusi, dan kemenangan di dalamnya. Bahkan menghadapi Tuhan Corona, Tuhan, pandemi Corona ini, yang berdampak dalam kehidupan keluarga, kebebasan, serta menimbulkan banyak problem Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan, Yesus tolonglah labri kami perlindungan, agar jemaat-jemaat yang ada tetap mengucap syukur, sebab engkau adalah Allah yang baik kami juga berdoa Tuhan kepada mereka yang bergumul dalam pergumulan-pergumulan khusus. Engkau Allah yang maha tahu Tuhan, biar keranya oleh belas kasihanmu, mu oleh, ke, oleh, oleh belas kasihan-Mu, oleh anugram oleh kemurahan Allah, pengampunan dari Kristus, Engkau tolong mereka, Engkau juga berikan mereka jalan keluar, bahkan Engkau berikan mereka kemenangan. Karena kami tahu janji Tuhan bagi kami yang sakit bapa. kami berdoa biar tangan Mu yang berlawang paku menjama mereka, sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kuasa Tuhan, mujizat terjadi. Bapak Gunawan yang pasca operasi pulihkan Tuhan, kesehatannya Bapak Ibu Petrus Tuhan, jama sembuhkan kedua kekasih ini, berdoa buat saudara Yuni Tuhan, bahkan keluarga Oi Kuantiang Tuhan. Jama mereka semua, anak-anak Tuhan yang kami tidak sebutkan satu persatu. Kalau ada yang di dalam kesakitan Tuhan, Engkau jama mereka dalam nama Yesus. Yesus mereka disembuhkan oleh Tuhan kami juga berdoa kepadamu Bapa, buat persembahan-persembahan Jemaat Tuhan baik persembahan-persembahan untuk pelayanan misi operasional KPK dan diakonia Tuhan serta yang mereka yang mengembalikan milik Tuhan persepuluhan Tuhan kami percaya janji Tuhan menjadi milik mereka Engkau bukakan tingkap-tingkap langit dari surga, curahkan berkat yang melimpah Tuhan. Dan engkau yang akan menghardik segala pelalang-pelahap. Dan kami percaya Bapak di dalam naungan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau akan memberkati semua persembahan-persembahan anak-anakmu. -anak kecil maupun besar, memberi atau tidak memberi, diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara Tuhan. Pemerintahan Indonesia mulai dari Bapak Presiden, Bapak Jokowi, Wapres Tuhan Bapak Maruf Amin. Serta jajaran menteri kabinet kerja yang ada Tuhan. Bahkan sampai tingkat gubernur, bupati, wali kota, camat, RTRW. Tuhan tolong semua mereka, berikan mereka hikmat, akal budi, kemampuan, kemampuan dari Tuhan. Sehingga mereka mampu mengerjakan tugas-tugas mereka dengan baik. Sehingga kami percaya Tuhan. Dalam mereka menjalankan tugas ini, kami yakin Tuhan dalam penanganan pandemi corona ini Tuhan mereka diberikan ke kemampuan, kesanggupan dari Tuhan. Oleh sebab Tuhan kami mohon, Tuhan belas kasihanmu Tuhan ada bagi bangsa kami. Pengampunan ada bagi bangsa kami. Ada kepada anak-anak Tuhan. Baik di bangsa Indonesia maupun di kota Cirebon ini Tuhan. Biar belas kasihanmu ada Tuhan. Sehingga Tuhan kami percaya pandemi Corona ini Tuhan dapat dikendalikan. Penyebaran oleh anugerah Allah sendiri. Oleh kemurahan Allah sendiri. Sehingga kami percaya Bapa Di hari-hari akan datang. Kami boleh beribadah bersama-sama di tempat ini di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa khusus buat gugus Tugas atau garda depan penanganan COVID-19, Tuhan, Engkau beri mereka kekuatan, kesehatan, dan perlindungan uh, kepada mereka. Uh, bahkan engkau berikan mereka kesanggupan Tuhan dalam menjalankan tugas kemanusiaan ini untuk para dokter-dokter perawat tenaga kerja, tenaga medis Tuhan, dan semua yang terlibat TNI maupun pol Polri Tuhan. Kami berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus, engkau lindungi mereka, khususnya buat anak-anak Tuhan, jemaat GPD Betlehem Tuhan, keluarga besar yang ada dalam penanganan, uh, konflik ke-19 ini, Tuhan engkau jaga keluarga-keluarga anak-anakmu Tuhan, berkati mereka, kesehatan mereka Tuhan, berikan mereka kemampuan, kesanggupan Bapak, mereka mampu menjalankan tugas, jadikan mereka berkat, jadikan mereka saksi, sehingga kami yakin Tuhan, orang-orang yang sedang dirawat karena sakit, Tuhan engkau jama juga mereka sembuhkan. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu, kami berdoa buat seluruh pelayan Tuhan pada saat ini, Engkau berkati kami, pribadi kami, keluarga kami, rumah tangga kami, masa depan kami, pelayanan kami, semakin dipakai oleh Tuhan. Terpujilah namamu Bapak, kami mengucap syukur, kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami pada saat ini, kami percaya berkat Tuhan menjadi bagian kami. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, di gereja maupun yang ada di rumah dimanapun engkau berada, angkat kedua belah tanganmu, percaya dengan iman, dia ada bersama dengan engkau, Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan, pertolongan dari Roh Kudus, memimpin, menyertai, memberkati saya dan saudara. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang pada kalian yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, siap kita yang diberkati berkata. Amin, Puji Tuhan. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.